Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke Nah di kesempatan kali ini teman-teman aneh mau ngebagiin tutorial yaitu cara mengecek nomor email di hp android Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Baik sahabat untuk cara mengecek nomor email di hp android langkah yang pertama kita masuk ke aplikasi telepon teman-teman ya. Kita cari dulu aplikasi teleponnya teman-teman. Nah ini dia kita masuk ke aplikasi telepon. Kemudian di sini kamu tinggal ketikan yaitu bintang pagar kosong enam pagar. Dan ini dia nomor IMEI hp androidnya teman-teman. Dan kode ini teman-teman ya berlaku untuk semua tipe android. Kamu tinggal mengetik di sini: bintang, pagar, kosong, 6 pagar. Kemudian, secara otomatis nomor IMEI HP Android kamu akan muncul, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia, teman-teman. Ya, cara mengecek nomor IMEI di HP Android, teman-teman. Caranya cukup mudah sekali, kan, teman-teman? Cukup mengetik bintang, pagar, kosong, 6 pagar. Kemudian nomor IMEI HP Android kamu secara otomatis akan muncul teman-teman. Dan ini dia nomor IMEI HP Androidnya teman-teman. Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial. Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan jangan lupa share-share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Dan terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh